Hai, saya Raja Belanja. Hari ini saya akan belanja di toko online Anda. Sebagai raja, saya harus secara konstan memeriksa kondisi kerajaan saya. A. Ternak kerajaan. Cara yang paling saya suka, salah satunya dengan memotret seluruh kerajaan saya dengan fitur 360 derajat spanospir dari kamera handphone saya. Nah. nah, sana lebih pas. Aduh, Eh, Aduh! Kotor. Ah. Ah. Ah, Gak bisa begini. Harus cari alat bantuan. Aha! Dari segi browsing, saya menemukan toko online bernama Click Aksesoris di salah satu marketplace Indonesia. Oco online ini berasal dari kudus dengan m Saiful Arif sebagai adminnya. Klik aksesoris menjual tripod kamera dibundel dengan handphone holder dengan harga Rp 85.000 sebelum ongkir. Saya rasa ini pilihan yang baik untuk kebutuhan saya. Sesaat ke depan adalah ringkasan biodata dan rekam jejak toko online klik aksesoris. Setelah pertimbangan matang, saya putuskan untuk bertransaksi dengan toko online. Sekarang transaksinya sudah selesai, kita tunggu kiriman barang. necessary Barangnya sudah sampai dengan kondisi baik Kita tes sekarang nah, Ini di sini. Ya Dapat nah. Gampang Ya tanpa tripod potongan antara shot terlihat jelas tapi setelah pakai tripod potongan shot hampir tidak kelihatan ya ada tapi Jauh lebih halus Demikian ulasan saya kali ini Sekarang Dengan tripod ini Akhirnya saya bisa membuat foto kerajaan Tanpa bantuan Penglima-penglima saya Hahaha Tepat sekarang ya. Bagian. Ya, mana keman-keman. Ya. Salah aku mesti timer. Timer. Heeh. Sop. Cepat-cepat. Kamu kawam. Kan pakai betul-betul ini segala macam. Ya orang enggak bener, coba lagi tes lagi. Difirin aja cep, langsung. Orang gimana sih udah tahu pakai main. dapat juga akhirnya. Terima kasih telah menyimak video Raja Belanja kali Informasi mengenai video ini Dapat dilihat di box deskripsi di bawah Bila Anda suka Anda bisa klik like di bawah ini Dan bila Anda tertarik Untuk melihat ulasan saya yang lainnya Silahkan klik subscribe di bawah ini Dan jangan lupa tinggalkan pesan Dan saran kepada Raja mengenai video ini Berbelanjalah seperti Raja Karena setiap konsumen adalah Raja